assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi ini saya perempuan ini batu rupi, harganya rp ribu murah banget ini udah cutting ini ringnya ring alpaka ini ukuran 8 ini stoknya cuma 1 untuk pemesanan bisa ada tinggalkan di kolom komentar atau deskripsi nanti kita akan cantumkan linknya lupa atau sudah terjual karena penjualnya juga sangat cepat ini warnanya banget bagus ini kurang lebihnya ini satu cm Hai sinya CCS kantoran ini warnanya pink sangat menggoda juga sekali Hai ini bisa lihat hmm, warnanya sangat bagus terima kasih seperti ini cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh